Oke, okay, sahabat semua, salam matapasir ya. Sampah tapi mematikan bosku. Ini untuk menembak ikan atau apa saja. Bisa menembak malam, bisa menembak musang, bisa menembak manusia bahkan. Jarak tembaknya lumayan jauh. Ini untuk sementara belum kita mencari ikan karena ikan masih kurang ya di area saya masih tes percobaan uh, buat isen istri saja salam subscribe pokoknya semua sobat-sobat Salam ngumpul, salam sukses ya. Moga-moga mendapat rezeki yang berkah. Mari salam pantau selalu channel-channel yang sudah kita join. Selalu mendukung bersama ya. Oke okay, salam sukses semua selamat menyaksikan ini bisa menembak anda hati-hati Bos sampah tapi mematikan ini dengan telurnya dari jeruji sepeda sepeda ya sepeda dengan panjang kira-kira 10 cm atau 11 cm bahkan ada yang panjang lagi 13 cm ini yang saya pegang 10 cm Sudah dicoba untuk short ikannya Tapi di sekitar kita Sekarang ini lagi kekeringan Jadi ikannya dan ngumpet semua Ini kita tes di uh, Batang kayu itu aja ya Ini dengan cara 15 meter saja Nancapnya okay. sangat kuat, bahkan kayunya sanggup terangkat ya. Ini tidak bisa kita copot, agak, agak kuat ya. Nah. Ada kayu lima lima dan kayu bulat kita tarik pun tidak bisa. Ini kita angkat kayunya Terangkat dia nah, Kuat nih bos Kalau di batang pisang ini tembus dia Salam Mata Tases Kita angkat pun dia nggak Bisa copot karena sangat kuat ini kayu panjang 5 meter ya bos ini masih sangat kuat lengketnya, jadi harus kita goyang-goyang dulu biar uh, copot nah, kita angkat dulu. Uh lepas Oke salam terima kasih harus kita goyang dulu baru bisa kita copot.